terus selamat pagi semuanya sekarang masih pagi ya belum subuh juga jam 5.20 kita mau siap-siap pergi untuk bikin foto sunrise kita cek teman-teman yang -teman lain juga di kamar, kamar sebelah ini udah pada bangun belum saksikan tempat acara sunrise nya kita duduk di sini aja sambil nungguin yang lain kita minum kopi dulu teman-teman kita udah sampai di spot di spot <laughs> di spot uh, lokasi uh, foto di sawah-sawah sekintan yang ini kalau kita lihat nih semuanya sawah situ objeknya ada satu rumah dan langitnya udah mulai merah ya kita siap-siap dulu udah siap belum nah. hei siap belum ada bintang ya. yang Hai, guys. lagi nyari belu Ya. kelihatan lu Diri. Yang nah. aja kameranya kalau kah? Terima kasih, saya kamera, jadi dia aja. Pandang rumahnya. Wow. Masih, Lalu. kita oke okay, lagi cari lahan ini. Oke, okay, nice. Nah, mulai. Eh. Sudah, bulur. agung baru Di sini bagus banget ya uh, sawah-sawahnya. Soal Kita udah selesai nih lanskapannya kayaknya. Sekarang mau cari sarapan dulu. Kak oh, nggak ada enggak? Ini sarapan. Are berka. ini berkat. sarsi Sate. Es krim. Es krim soda. Es krim soda. Terus dia punya apa nih yang? Tape okay. ya. Kita udah selesai sarapan dan sekarang kita berada di depan pasar basahnya. Karena lokasi pesisir pantai, jadi kemungkinan harga ikannya bisa jadi murah. Ya, kalau harga ikannya murah, seafoodnya murah, kita mau borong bawa buat stok di rumah. Ya, kita jalan. kita check out dari homestay sekarang menuju daerah sawah-sawah gitu. Kita mau foto gulungan-gulungan jerami. Kita nyetir dari homestay ini sekitar 13 menit, 10 km-an lah. Jalan sanjai di Paket Tumbuh. banyak saya pikir jerami gulung yang secara alami di tengah sawah ternyata di luar dugaan hanya dibikin gulungan jerami yang udah disiapin emang buat foto-foto doang gitu ya jadi sekarang kita foto-foto dulu kita jalan dulu. Yuk. Kita udah sampai nih di Pantai Redang Sekincang. bertemu muter bentar lihat terus kalau haus kita bisa minum air, air es kelapa bunda di sini ya. Yuk, kita jalan-jalan. kayak anak kecil kalau lihat es krim bahagia, maci es krim ngasak ya toppingnya ada kacang terus ada mesas terus ada apa yang kayaknya ada kayak permen gitu ya Hmm. Uh. Itu. Udah lah. Tuh. Ada, ada pesan mie, ya. ini cobain cobain beda lah. sekarang masih, masih fresh. kegiatannya udah selesai sekarang waktunya kita pulang capek banget. rekapnya apa? foto-foto, makan-makan, jalan-jalan. terus sampai rumah bawa capek. oh ya bawa krepek kalau basis ini krepek kita bawa kerupuk sama bawa ikan bawa udang jangan lupa kalau kalian ngerasa enjoy dan video saya untuk di like dan di subscribe buat yang belum subscribe tentunya jangan lupa untuk di share juga oke assalamualaikum